Oke selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat untuk semuanya. Selamat datang di channel saya. Oke pada kali ini saya akan membongkar paket yang saya terima kemarin. Nah, Ini paketnya, paket Hot Wheel saya huntingnya hunting secara online secara online <tuh> karena barang ini memang agak susah juga dicari di pasaran gitu di gantungan itu susah banget ini apa ya barangnya ini yang saya cari ini memang jarang banget ya di gantungan ya ini dia yang pertama ada Ford F1 Ford F1 ini saya paling nggak uh, tahu kenapa saya suka sekali dengan mobil-mobil yang seperti ini. Nah, ini yang warnanya hijau, saya ada warnanya kuning. Di, sudah saya dapatkan. Nah ini juga ada latroka. Latroka ini sudah jarang juga nih warna yang lama. Kalau yang sebelumnya banyak warna, banyak warna putih yang model baru ya. Nah, ini saya mau membelinya yang warna hitam sebagai pelengkap. Latroca dari warnanya sendiri ya coba bisa kalian lihat nih warnanya ada gold-goldnya seperti ini dan bisa dibilang keren gitu ya di atasnya ada H H ini enggak tahu apa ini ya The Hot Wheels ini gitu ya. Hot Wheel nah di bawahnya kuning terus ada tulisannya Latroca itu meskipun ini bukan HS itu ataupun terus sehat tapi dia ya, reguler isukilah okay terus berikutnya ini yang saya cari juga cara online ya kenapa saya lebih suka online karena memang kalau online itu kita bisa cari model yang kita mau tapi kalau <tuh> Digantungan itu memang hoki hokian ya hoki hokian sekali kita dapat barang-barang seperti itu. ini. Ini barang-barang berikutnya yang saya beli. Yang pertama saya beli loose-lusan. Mobil <laughs> mobil loose-lusan Lancer Evolution. Lancer Evolution 2008. Nah, ini. Ini loose-lusan kalau saya beli loose-lusan ya. Uh, dari warnanya masih tergolong bagus ya belum pudar terus dari bannya juga oke okay. ini harganya kalau digantungan masih mahal nih sekitar 40000 seperti ini, ya nah, ini lulus saya saya punya yang dalam bentuk card seperti ini saya masih ada simpan itu di nah, ratusnya kedua nah, ini mau berfantasi saya lihat keren juga sih Dogzilla. ini juga sudah jarang, saya lihat jarang sekali di pasaran di gantungan ya ini mereknya Dogzilla Hot Wheel di HP 18 ini kalau kita kita lihat secara ini detail ya warnanya putih banyak aduh keren banget nih. terus ininya enggak enggak hanya mulus tapi ini ada ulir-uliran kalau bisa dilihat ini, ini, ini, ini terus dari depan juga saya lihat ini keren sekali terus di, bawah, di atas ada sunroofnya nih terus di belakangnya ini ada tempat duduknya ini ada tempat duduknya jadi bagus sekali seperti ini ya oke okay. oke okay, next nah ini dalam bungkusan apa ya kira-kira ya mari kita buka keren wow saya membeli audi sport kuat wani wow, mobil Audi warna merah cetakan tahun 2018 nih, 2018 ya. ini kalau dilihat secara detail depannya ini detail banget ya Ini ada logo Audi ada lampunya ya terus dari bannya juga berwarna putih nih ini Audi sport 4 terus di belakangnya belakang juga Uh, detail juga nih ada lampu lampunya terus ada lampu bagasinya di sini kalau ini ini reguler ya yang biasa nah ini nah ini dia oke nah sekali lagi ini yang saya beli secara online terus terus memang secara di Audi memang tidak terlalu Dikalnya tidak terlalu kelihatan di belakang. Di depannya seperti ini ya, untuk lensernya bagian atas seperti ini, jadi samping seperti ini. Dari belakang memang uh, hanya logo audinya aja, logo Mitsubishi ya, dan tidak ada di lampunya. Oke, okay, ini oke, okay, ini yang saya beli secara online saya hunting secara online dan ini mobil yang los losan ini adalah troka di sini ada Audi Sport sini ada Ford F1 oke okay, itu aja dobrak dobrak kita pada video kali ini saya mendobrak uh, bukan mendobrak sih ya saya review ada tiga mobil ada lima mobil ya untuk saya review masa ini tidak detail oke okay, itu aja untuk video kali ini sampai ketemu di video-video saya berikutnya bye bye